Nama ngawi berasal dari kata awi atau bambu, yang selanjutnya mendapat tambahan huruf sengau, meng, menjadi ngawi. apabila diperhatikan, di Indonesia khususnya Jawa, banyak sekali nama-nama tempat, desa, yang dikaitkan dengan flora, seperti ciawi, waringin pitu, pelem, pakis, manggis, dan lain-lain. Demikian pula halnya dengan ngawi yang berasal dari awi, menunjukkan suatu tempat yaitu sekitar pinggir, bengawan Solo, dan, bengawan Madiun, yang banyak tumbuh pohon, awi. Tumbuhan, awi, atau, bambu, mempunyai arti yang sangat bernilai, yaitu 1. Dalam kehidupan sehari-hari bambu bagi masyarakat desa mempunyai peranan penting apalagi dalam masa pembangunan ini. 2. Dalam agama Buddha, hutan bambu merupakan tempat suci. Raja Ajatasatru setelah memeluk agama Buddha, ia menghadiahkan sebuah hutan yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan bambu, kepada Sang Buddha Gautama. Candi Ngawen dan Candi Mendut yang disebut sebagai Wenuwana Mandira atau Candi Hutan Bambu. Temple of the Bambu Grove, keduanya merupakan bangunan suci agama Buddha. 3. Pohon Bambu dalam karya sastra yang indah juga mampu menimbulkan inspirasi pengandaian yang menggetarkan jiwa. Dalam Kakawin Siwara Trikal Pakarya Pujangga Majapahit, Empu Tanakung disebut pada canto, nyanyian, 6 bait 1 dan 2, yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, lebih kurang mempunyai arti sebagai berikut. Kemudian menjadi siang dan matahari menghalau kabut, semua kayu-kayuan yang indah gemulai-mulai terbuka, burung-burung gembira di atas dahan saling bersaut, sautan bagaikan pertemuan ahli kebatinan, esoterik trut, saling berdebat saling bercinta bagaikan kayu, kayuan yang sedang berbunga, pohon bambu membuka kainnya dan tanaman jangga saling berpelukan serta mengisap sari bunga rara Malayu. Bergerak-gerak mendesah, pohon bambu saling berciuman dengan mesranya. Empat, awi, atau, bambu. Dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia mempunyai nilai sejarah, yaitu dalam bentuk bambu runcing yang menjadi salah satu senjata untuk melawan dan mengusir penjajah yang ternyata senjata dari bambu. Ini ditakuti dari pihak lawan, digambarkan yang terkena, akan menderita sakit cukup lama dan nyeri. Pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini ada juga bambu runcing, yang dikenal dan disebut dengan geranggang parakan. Dengan demikian jelaslah bahwa ngawi, berasal dari awi, atau bambu sekaligus menunjukkan lokasi Ngawi sebagai desa di pinggir Bengawan Solo dan Bengawan Madiun.